Ayak uo oh. Ayak uo uh, bisa gitu, aja oh, Ini aku soho Saya aku soho ya. Atau bisa Ameen <susuk> <suk> Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Dan seperti yang saya cakap selalu cuy jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP Dan jaga kesehatan pastinya cuy Contohnya saya ini cuy akhirnya sudah lumayan membaik gitu ya Walaupun muka saya ini masih tampak pucat atau gimana gitu ya Akhirnya sudah bisa membuat video lagi cuy dan oke, okay, uh, ada teman kita kemarin yang berkomentar di channel saya Dan uh, berkomentar juga di uh, DM Instagram saya cuy Mengatakan bahwa video saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat itu viral di TikTok gitu ya Oke, okay, saya akan uh, klarifikasi sedikit cuy ya Sebenarnya saya tak uh, jadi masalah Korang mau... Ambil video saya, terus bagikan ke TikTok gitu ya. Tidak jadi masalah buat saya, cuy. Tapi, tapi sayangnya, teman kita yang mereupload video saya itu tidak mencantumkan uh, kredit gitu ya. Saya juga baru tahu itu teman kita stek saya ya di TikTok, dan saya baru tahu, wah ternyata video saya sudah banyak gitu ya, dan saya sendiri tak tahu gitu ya, padahal saya punya. TikTok juga gitu ya Dan banyak yang memberi masukan Bang bagaimana kalau abang sendiri yang upload video abang ke tiktok gitu ya mengupload video-video apa namanya potongan-potongan video saya yang kelakar itu ke tiktok gitu ya, tapi untuk saat ini saya tidak mau mengupload video yang ada di youtube ini ke tiktok gitu ya, tak jadi masalah korang mau upload video saya di tiktok tak jadi masalah cuy, cuman satu korang harus mengerti juga lah cuy ya, korang bisa cantumkan kreditnya aja cuy ya, kredit-kredit nama channel youtube, ndtk kayak gitu, atau hashtag nama saya, kan saya punya tiktok gitu cuy ya dan di tiktok saya nggak berubah namanya di tk juga gitu ya, jadi menurut tanggapan saya tak jadi masalah, yang penting kedepannya gitu, kedepannya cantumkan kredit, itu aja cuy ya itu aja, oke dan kali ini kita akan mereaksi lagi drama spontan cuy, akhirnya drama spontan is back, ya sekarang yang ke 32 cuy ya setelah Empat bulan kah? Empat bulan, lima bulan akhirnya kembali cuy Saya kangen dengan Lakonan Asif dan kawan-kawan Lakonan tim dari Syami Sasli cuy Oke di sini saya langsung aja buka di uh, Katanya sudah trending Youtube Malaysia cuy ya, kita buka Dan sekarang trending Youtube keempat cuy Oke Trending Youtube keempat dan judulnya sini adalah Drama Sepuntan 32 Superman Malaya Superman Malaya ya Wah keren banget Thumbnailnya ini <laughs> Ada asib yang jadi superman gitu ya <laughs> Oke okay, cuy dan tanpa banyak cakap lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 um oke terbang ceritanya cuy 2015 weh.. dua.. masih aktif ya ee.. bedul dengan.. Pak pakcik yang satu ini cuy saya lupa namanya siapa ya hei.. mudut dia mudut dia.. mudut dia.. nak mau gajah air karbon ni ngomongnya mau gajah air karbon ni Aiyah, dia maju sepo. Nampaknya. Abi nak kata kan? Ini kali kedai yang sering. Weh, jamil yo. Belanja gitu ya? Yeah. Ada ke bahaya? Ada orang bahaya. Ada ke bahaya? Yeah yeah. Aiyah kena tuju. Aiyah. Aiyah kena tuju ni. Tuh dia. Dia aja masih ditanya orang jamu alun-alun bodoh ay permainnya sopan Aduh. banget Wish. ada visual efeknya asik hmm. Wih, keren banget ada visual efeknya oke <laughs> oke okay wih, teman. oke kembali kereta <laughs> <Ternyata>. <laughs> kalau mau kalau mau gila kalau mau terbang itu ternyata, tunggu kereta lewat gitu ya. <SILENGALITAN> tunggu! tunggu. Kuatlah! <Oke>, <SILENGALITAN> <SILENGALITAN> <SILENGALITAN> <SILENGALITAN> Udah, udah kena rampuk Tapi dia santuy aja gitu Main hp gitu ya <gulis> Main handphone <gulis> Gila ini ya hey. oh, oh. Memang, apa, memang Suka, konsep ala. dari Cami Sasori itu beda 2021 Oh ceritanya 2015 Mereka. Diceritakan kembali gitu ya Dia bayangkan <gulis> Coba awak, a anyway man gah gah gah gah gah gah anyway dah <laughs> apa tuh? Ngapa nih? <laughs> Asy udah enggak tahu ini ya udah enggak sungkan dengan Ainon ya. Apa kah? Enggak apa-apa, letak emolek, paling kuat kuil di hmm. kaki. Semua di kaki. Oh ni anak-anak apa boleh anak apa apa ni nak bangsa 3 tahun 3 Ameen, tahu, dah ambil oh. <SILENCIO> oh. oh. <SILENCIO> aku tak puas tengok rumah ni ayah ke bawah ni bapa abis ingat ni umur apa umur ni lah 18 tahun ni 18 oh ni berapa lah habis negitan dah oh je ni pengambilan Video ini bukan kelas-kelas youtuber biasa lagi cuy. Ini kayak udah uh, kita melihat film gitu ya. Dari awal saya, -saya lihat seperti itu cuy. Wow. Nih. coba Color gradingnya keren jokohan banget cuy. Eh? <tih> <tih> <tih> oh betul ini atau ini iya, masih ada video. ya ambil berarti nggak ada, ada. Eh? <laughs> <Tupok> ada. <laughs> Gak ada kata, ya? Oh ada mungkin waktu, waktu, keretanya, kawan nih, ah. kan nih? Oh, kita oke, ah kayak sih, <tutuk> <tutuk> juga nih kayak sih, Thanos ada dua gitu, <tutuk> <tutuk> <tutuk> <tutuk> setelah uh, lima tahun kain 6 tahun, ya? Hmm, iya, kecil. Uh, bisa, kan? Bisa. Bisa, ya? kamu. Ada mari, ya, Ya, bisa ya, nih? bisa ada. ya? Aduh. Apa? Tapi, Eh, hmm. apa? boleh? ni? apa ke, Apa tu? Kau. Baik. Oh, Kau. Baik, kenapa ni? Eh, siapa pun oh, ni? Aku cari. Hmm. Siapa pun ni? Hah? Tau baik tu? Hmm, tak boleh dengar dia ni. Malang lagi. Maaf, Ahmad. Bun. Mama, Aino mana? Aino nangis beneran, Ji. Oh Tak main Oh, menangis dalam diri, ya Tak main, dah menangis Ini 01 je ada banyak masyarakat Tanya, mana-mana aku kakau gue lah Asyik sekali Mana-mana, mana-mana Aduh, aduh Lain kan tu aku kakamu, aku kakau gue Mungkin aku kakau gue lah Tepat dah lah kan, kan?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 Aku tanya bojo bawa kereta aja. aku masak bodoh Balik, bunuh, Kakak. KEDUH KAU <laughs> GAPO Ah, KU AWI Jadi perempongnya gak tau kereta Oh akhirnya jalan <laughs> Ngapain? Kenapa mati. No Tawanannya bawa kereta, Ji. dapat konsep dari mana ya? Keren banget sih. Tawanannya bawa kereta. Wish, marah ceritanya. Marah. <laughs> masih, masih ada masih baru dibeli ini sih nggak Di pinggang Apa ada bila aku? Bila bila aku depan eh? No, green screen ya Apa ada bila aku eh? Apa ada bila aku? Gila Buat aku mana nih? Hakimu wajah aku mula. Hakimu ni orang-orang yang orang-orang Iya iya. Nanti lah, mu. Bu, yeah, yeah. la siapa? Aku pula tanah. Aku pula tanah? Untuk lakimu mula samsir balas aku. Aku berhubung aku lagi. Pak Ji ni udah mahir banget dia kun, ya berhubung ya. Dia ajak aku mari. Ini bos, bos. Dia ajak aku mari. Wakil kau begini, mu ni. Ha? Mul. Pasal-saat laki dia awak. Balik dengan Aku nak ambil pun ni. Tak apa, tak apa. Ha. Dia meminta. Untuk lelaki aku, Super Hero. Ya, yeah, yeah, Ada, Ada puasa. Ada puasa. Dia mari. Dia ke peh tulenmu. Super Hero? Haa. Boleh aku pun Super Hero. Eh? Aku Super Hero. <laughs> hero, Hero, gila. Dia kagok. Kagok, kagok, gila. Kau tak acah apa kata pari. Aku tak nak. Dah. Dah. Lama dah kejurkan ni. Dah lama dah. Dah takut dah. Dah di sini. Mampu, mampu. Gila, Mama. lelaki <candidat> saya on the way dah on the way hmm, on the way the way ama aku udah asa kata dia apa ya ya udah siapa sih? oh nama yang satu ini Mama ya dia lupa Muah, muah jangan agak-agak aku. Ha, telah kat kena dia. Ya, ya, ya. Ada dua Thanos ni Mana <laughs> colok bini kita? Gitu? Mana colok bini kita? Gitu? <laughs> ha, buah. Apa? Okay, Kosong. Kosong. Ya. Kosong. Yeah. Pasih. Kau tak. Tak Ha. <laughs> Aku ada kuasa. Aku kuasa, benar. Jangan kau kecam bau mu. Ini ada kuasa wala. Jangan bau. Oh, tahu bau ni. Tekak aku tak lagi apa. Hani aku tak buat apa lagi ah. Jangan ulang lagi. Ah. Pasal aku aku yang timu tu. Pasal aku. Saya tak teriyau, Aku aku aku. Asyik takut Asyik takut dah aku pukul lagi ha, Sayak? Kau dah mulai Mencari kaki klik ni dah Sayak salik dah Sayak Sayak oh. Sayak dulu oh. Sayak Ni oh. rasul Sayak rasul Aku mulai Abis Abis Abis Oke, okay, cuy, ternyata habis ya. <laughs> oh, berarti ini ada sambungannya, cuy. Ada sambungannya ya, kok cuman gara-gara sayap dia dilepas. Dia tak bisa berbuat apa-apa gitu ya Oh mungkin sini ceritanya Super nya itu uh, baru beradaptasi Lagi gitu cuy ya karena Sudah enam tahun ya mulai 2015 Sampai 2021 Gitu ya Jadi kekuatannya, kekuatannya Belum muncul semua gitu ya Bisa jadi ya temanya seperti itu cuy uh, Karena Penjahatnya tahu kelemahannya gitu ya Tapi ini intinya ini ada sembungannya cuy Drama spontan yang ke 32 ini cuy Oke okay, uh, untuk uh, penilaian saya Untuk drama spontan 32 kali ini cuy uh, Mungkin karena ini cuy Karena sudah 4 bulan ya 4 bulan 3 bulan berapa sih Saya lupa cuy Sudah lama banget ya misalnya Sasli nggak membuat video anu uh, apa Drama spontan Jadi uh, kayak saya melihat ini kayak drama baru gitu cuy Drama baru dengan uh, konsep yang berbeda gitu ya Karena kualitasnya di sini benar-benar gede banget sih cuy ya Kualitasnya kameranya jarang yang goyang banget gitu ya Kayak kelas-kelas movie-movie -kelas, uh, go internasional gitu ya Dan yang gak hilang dari drama spontan itu adalah spontannya cuy ya mereka semua berdialog spontan, dikasihkan arahan sedikit saja. Mereka uh, menjalankannya dengan spontan, gitu ya. Apalagi, lawakan uh, apa namanya, lakunan dari asib, gitu ya. E Kalau soal kelakar, uh, untuk drama spontan kali ini nggak terlalu kelakar. Bagaimana, cuy? Karena ya, mungkin gitu, cuy. Yang saya cakapkan tadi, beradaptasi kembali, cuy. Dan saya harap banget, ya, ke depannya. Saya Shazli akan membuat ini ya secepatnya lah ya Secepatnya Karena saya pribadi mengenal saya Shazli itu memang dari drama spontan cuy Jujur aja ya dari drama spontan Salah satu youtuber berkarakter yang membuat sebuah drama itu ya drama spontan ini cuy Jadi saya berharap banget ya ke depannya masih ada lagi gitu ya nggak butuh waktu lama sampai berbulan-bulan gitu ya baru muncul lagi oke dan mungkin itu aja cuy dan kalau memang kalian suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka di like aja dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya endi thank you next thank you next dan thank you next bye